Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas kunci jawaban Di halaman 99, 100 dan 101 Pada tema 2 kelas 4 Baik langsung saja kita jawab di halaman 99 Buatlah peta pikiran tentang energi alternatif Dan ceritakan hasil kepada temanmu Sumber energi alternatif: ada matahari, angin, air, uap, panas bumi, dan kotoran sapi. Berikutnya, kita akan jawab di halaman 100. Tuliskan pendapatmu tentang pemanfaatan tanaman jarak. Tulisanmu dapat memuat manfaat kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan, dampak pemanfaatan yang berlebihan, serta solusinya. Baik, kita jawab. Pemanfaat tanaman jarak, bijinya menghasilkan minyak pelumas dan bahan bakar biodiesel. Kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan, petani dapat menanam sebagai tanaman produksi. Dampak pemanfaatan yang berlebihan, pemanfaatan yang berlebihan akan berdampak pada berkurangnya lahan tanaman pangan seperti padi. Solusinya menyediakan lahan khusus untuk tanaman pangan yang juga sama pentingnya. Berikutnya kita akan jawab di halaman 101. Ayo renungkan. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Jawab satu persatu. Pada hari ini kami belajar tentang cara-cara membuat layang-layang, membaca bacaan tentang energi alternatif, dan membuat peta pikiran. Pertanyaan kedua. Sikap apa yang kalian perlu melakukan saat melakukan kegiatan-kegiatan hari ini? Yaitu konsentrasi dan semangat dalam belajar Baik, saya tandai ya Ini untuk jawaban nomor satu Yang ini Kemudian untuk yang kedua ke sini Dan yang ketiga adalah yang paling bawah Hal lain apa yang kamu ingin ketahui Lebih lanjut Cara pemanfaatan energi alternatif Dalam kegiatan sehari-hari Baik kita akan jawab untuk halaman 101 Mainkan layang-layangmu dengan teman-teman di sekitar lingkungan rumahmu Sampaikan pengalamanmu di kelas Saya dan teman-teman sangat senang bermain layang-layang Ini bukan layang ya, tetapi layang ya Pakai A Kami saling membantu menaikkan layang-layang kami Kami beradu layang-layang yang kalah adalah teman yang tali layangnya putus setelah itu mereka mengejar layang mereka yang putus. Baik, itu saja yang dapat kita sampaikan pada video kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.